Family. welcome to the channel you beautiful people i hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys we'll be reacting to mandalika circuit again and then the riders are actually riding around in the rain so this should be cool without further ado guys uh we're going to get started with the video in just couple seconds just wanted to let you guys know that the video is by posting sports and the link is in the description in case you guys wanted to check it out and now without further ado let's get started with this video wow Halo selamat datang Halo. di channel ini sahabat setia posting sport Dimanapun kalian berada Tetap semangat jalani hari ya Dan sedu kopimu sudah hisenimu Philip wow. Titel dari tim Pugeti Kawasaki menyelesaikan Nelesaikan Selatan bebas piala dunia super sport di sirkuit Mandalika di Pulau Lombok Pada hari Jumat di tempat ketujuh Yang merasa seperti berada di autobahn. Rafael de Rosa membawa kelas terbaik pada hari Jumat dalam catatan waktu gabungan FP1 dan FP2 di so, 3, oh, 3, 3. per sepuluh detik di belakang Randy Culminator, CM Yamaha tercepat. Pembalap Italia itu melaju setengah detik lebih cepat dari rekan merknya, Philip Thitel, yang finish ketujuh. Awalnya saya pikir, saya berada di Autobahn, Jerman, dengan zona Road of America. Kata pembalap Bavaria itu memuji trek balap baru Indonesia di Pulau Liburan Labo. Treknya sangat cepat antara tikungan empat dan sepuluh, hanya aspal yang larut dalam tiga tikungan. Jika anda mengingatnya, saya telah rasa mengemudi tanpa. Saya mengemudi segera setelah pelindung sobek so dan hot. melihat bebatuan yang jatuh. Saya sepenuhnya waktu harus lebih luas tidak terlalu buruk. Saya meningkatnya. But Tapi mereka punya strategi baru dan <laughs> sedikit berbeda dan hanya memakai ban baru di sesi latihan kedua. Wow. It's like a full way out. Mereka kontrak dengan Goil 11 Ducati untuk 2022 dan 2023. Dan akan dipromosikan ke kejuaraan dunia superbike. ingat betapa it was used Obey, jerman selatan itu sudah mendapati posisi kelima saat ini Piala dunia pertarungan perebutan gelar juara hondai sbk pun masih sangat seru untuk diikuti isi dengan motor gp yang telah telah menelaskan spain protector behind them sebelum 2 balapan terakhir kali ini didiapu sbk terasa lebih wow. seru untuk ditangkap sehingga akhir balapan musim 2021 so. ini cabrak dan rea hanya dipisahkan oleh 30 safety kejaraan untuk keuntungan dari kota pertama, tetapi permainan masih jauh dari selesai. Karena jika pembalap kelihatan di dunia tidak terlalu kaki, menampaknya mempunyai dinamika yang lebih baik di akhir musik. Lihatlah itu. Tapi saya tidak pikir mereka akan berjalan terlalu cepat. Dalam perebutan gelar juara dunia di api SPK, nampaknya sudah terlihat panas dalam sesi latihan bebas. Wow. Kapal berhasil mencopot terbaik di akhir F1. Wow. Pabak tergigit memastikan kisi-kisi so, kedua hari itu dengan waktu tercepat mulai di akhir hari pertama, like Setelah vakum selama sebulan, superbike akhirnya melanjutkan pertarungannya tadi malam di Mandalika Lembang, Nusa Tenggara Indonesia, sebagai bagian dari final musim dua raya 1 Juara dunia 6 kali lawannya itu menyebarkan banyak tips untuk didapatkan, menunjukkan perlawanan semua orang saat, -saat tanpa pernah mengedurkan usahanya. Babak final yang berlangsung bulan lalu di Argentina bisa dibilang contoh terbaik dari ini. Chikaraia tidak dapat mengamankan kemenangan di San Juan meninggalkan saingan Yamaha untuk menang di race satu serta Super Polaris serta Scott trading di race dua. Wow. Oh kehilangan poinnya selama rain and hanya kerusakan yang tidak seperti yang And, and I'm pretty sure so, hall, just, you know, maybe an hour or two, just clears, crystal clear. <laughs> tropical <crystal clear. laughs> <Dengan laughs> weather. Beauty, love it. That's awesome. Those spikes. Oh, there we go. Dan pembukaan National Series Circuit atau lebih dikenal dengan Mandalika berada di Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB telah melangsungkan prosesi final Circuit sendiri telah menjadi perjuangan so untuk sendiri baru masuk dalam kalender Pala World Superbike pada musim 2021 ini. Sedangkan untuk MotoGP akan berlangsung tahun depan. Pas ke lihatmu dari Nyatanya ada beberapa pembalap World dan World spk ada yang kecelek saat berjuang di The Hondai, oh, Their sometimes touch the ground when they turn, they turn like that. Manaliga, like. Barat 221 hari ini. Crazy. Harus lebih Look at that. Look at that. Look pembalap akan keluar dari lintasan seperti Oliver Perk, TPR Auto, dari Reside Racing World SBK yang terpelanting saat melewati tikungan 3. Selain tikungan 3 dan 4, tikungan 16 menuju 17 juga menyebabkan beberapa pembalap keluar lintasan. Tikungan yang berada so di sirkuit Mandalika itu memang sangat oh. membutuhkan konsentrasi pembalap. Bila tidak bisa mengendalikan rotarnya, kepala bisa saja melebar, bahkan hingga keluar lintasan. Sirkuit menalika seperti banyak tikungan yang cukup menipu kepala. Selain itu semua pembalap baru pertama kali ini pada Jason yang memiliki panjang 4,31 km ini. Padahal wow. ada beberapa pembalap yang mengalami crash di beberapa turunan sirkuit Mandalika. Lalu kita tahu bahwa Federation International of Motorcycling atau FIM Resmi menyatakan oh, swear, bahwa seingga Mandalika telah memenuhi standar keselamatan untuk Pirelli, Diablo atau WSBK 2021. Oh, I miss, I miss that, uh, CBR 125. Although it wasn't so powerful, but was fun to ride. It was so much fun to ride around. 4.3 km yang terdiri dari 17 tikungan ini layak untuk digunakan sebagai lokasi rumah putaran final demi Indonesia. Pada 19-21 November akhir Pekan ini, dilaksan dari Motosmart Direktur Utama MGP Ariki Bahir Ramsyah menjelaskan, ini adalah kabar gembira bagi kami semua dan sebuah kebahagiaan yang besar, mengingat sirkuit ini adalah sirkuit yang baru. Kita telah membuktikan bahwa sirkuit ini layak dan memiliki kualitas yang memenuhi syarat untuk menggelar event balap motor internasional. Pembangunan sirkuit ini juga dilakukan dengan cepat, yaitu memakai waktu selama 14 bulan. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kita dapat mencapai prestasi ini dengan selesai homologasi memacu semangat kita untuk makin all out dalam menggelar rangkaian balapan WSBK yang mulai berlangsung hari ini, tutorialnya. Saat ini seluruh peralatan siapkan laga. Rekat, penyelenggara dan pendukung balapan juga sudah siap. Kami mohon doa dan dukungan agar event ini berjalan sukses dan lancar. Pujarnya, tentunya hal ini bisa sedikit membuat para pembalap bernafas lega asalnya Pertamina Mandalika International internasional sudah memenuhi standar keamanan dari pihak KMIM. wow guys it's not uh, too much time left it's just around the corner Mandalika circuit is coming together it just look beautiful that rain like I said it brought so much memories because I'm pretty sure weather in Indonesia is warm and then when it rains it just feels nice you just stand under the rain uh but I guess you know with the bikes and stuff they can't really do too much right when it's raining to uh A lot, it's for safety, so they have to pull it aside. But it looked really, really cool. And like I said in the last video, I'm really, really excited. and InshaAllah to uh, watch these videos, please do let me know when it's um, the event, the races start, so that way I can check out uh, the videos. If you guys like these videos, and for Mandalika, smash that like button and subscribe to the channel. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. InshaAllah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.